Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi alafa baina kulubina Fa asbahna bini'matihi ikhwana Assalatu wasalamu ala rasulillahi alladhi Amara rabbuna bil ikhtida'i bil sunnati Faqal Kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibukum allahu wa yaghfir lakum dunubakum. Allahumma sali wa salim wa barik ala rasulikal karim, nabiikal amin, sayyidina muhammadin, wala wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyaakum bitakwa Allahi faqud fazat bitakum Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil karim A'udhu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu fi laylatil qadr Wa ma adraka ma qadr Lailatul qadri min al-fishah Tanazzalul malayikatu wal-ruhu fihaa bi-idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr Bismillahirrahmanirrahim Shahrul ramadhan al unzila fihi al-qur'an Saudakallahul Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Ramadan Itu tandanya Lailatul Qadar akan segera datang. Lailatul Qadar ini mempunyai keutamaan. Menurut para ulama, Lailatul Qadar dibagi dari dua kata. Yang pertama yaitu Lailah yang artinya malam dan yang kedua yaitu Al Qadar yang artinya kemuliaan. Sehingga Apabila seseorang yang memiliki kemuliaan di dalam dirinya disebut dengan rojuulun lahu qadar. Apa yang membuat malam Lailatul Qadar ini istimewa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadr min al -fishar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Quran surah Al Baqarah. Quran bulan ramadhan yaitu bulan yang diturunkannya Alquran uh, jadi pada malam Lailatul Qadar ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Alquran jadi teman-teman keutamaan malam Lailatul Qadar ini yaitu diturunkannya Alquran pada bulan ramadhan uh. kita harus memperbanyak membaca Alquran pada bulan ramadhan ini seperti dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila, awin qism minhu qalila au zid tartila Bangunlah kamu pada malam hari lalu bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Bagaimana sih caranya kita untuk mengejar malam lela Qadar ini? Yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran pada malam hari, terutama dalam sholat malam. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita keistiqomahan untuk selalu membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhakumiro bikafala takuna nominalal muntarin kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Al-afummingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh